Siapa saja mereka kita akan saksikan dalam beberapa episode dan kali ini kita akan sampaikan di episode yang pertama guru pertama Soekarno tidak lain adalah ibunya ibunya adalah seorang kelahiran Bali dari kasta Brahmana keturunan bangsawan raja singa raja yang terakhir adalah paman dari ibu Ia sudah bangun sebelum matahari terbit Dan duduk di dalam gelap di beranda rumah kami yang kecil Tiada bergerak Ia tidak berbuat apa-apa Ia tidak berkata apa-apa Hanya memandang ke arah timur Dan dengan sabar menantikan hari akan siang Aku pun bangun dan mendekatinya. Dulurkannya kedua belah tangannya dan meraih badanku yang kecil ke dalam pelukannya. Sambil mendekapkan tubuhku ke dalam dadanya. Ia memelukku dengan tenang. Kemudian ia berbicara dengan suara rumah "Engkau sedang memandangi fajar, Nak." Ibu katakan kepadamu. "Telah engkau akan menjadi orang yang mulia." Engkau akan menjadi pemimpin terakhir kita karena Ibu melahirkan kau jam setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa mempunyai satu kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Jangan lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakanlah bahwa engkau ini. Putra dari Sang Pajar. Ibu selalu menceritakan Kisah-kisah kebangsaan Dan kepahlawanan Kalau ibu sudah mulai bercerita Aku lalu duduk dekat kakinya Dan dengan haus Meneguk kisah-kisah yang menarik Tentang pejuang-pejuang kemerdekaan dalam keluarga kami Apabila Tidak ada Barang mainan Atau untuk dimakan Apabila nampaknya Aku tidak punya apa-apa di dunia ini Selain daripada ibu Aku melekat kepadanya Karena ia adalah Satu-satunya sumber pelpas kepuasan hatiku Ia adalah ganti Gula-gula yang tak dapat Kumiliki dan ia adalah semua milikku yang ada di dunia ini. Ya, ibu mempunyai hati yang begitu besar dan mulia. Guru kedua bapaknya, pihak bapak pun adalah patriot-patriot ulung. Nenek dari nenek bapak, kedudukannya di bawah seorang putri namun dia seorang pejuang putri di samping pahlawan besar kami di Ponegoro dengan menaiki kuda dia mendampingi di Ponegoro sampai menemui ajalnya dalam perang Jawa yang besar itu yang berkobar dari tahun 1825 sampai tahun 1830 ayah mengajarkan Soekarno gerbang dunia Iqra bacalah. Dalam pada itu bapakku seorang guru yang keras. Sekalipun sudah berjam-jam, ia masih tega menyuruhku belajar membaca dan menulis. Ayo, Soekarno hafal ini luar kepala. Hana Caraka Ayo, Karno, hafal ini A B C D E dan terus menerus sampai kepalaku yang malang ini merasa sakit. Lagi-lagi kemudian, Ayo, Karno, ulangi abjad Ayo Karno baca ini Karno tulis itu Aku belum mencapai masa pemuda Ketika Bapak menyampaikan kepadaku kus, engkau akan kami beri nama Karna Karna adalah salah seorang pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata Kalau begitu tentu Karna seorang yang sangat kuat dan sangat besar Aku berteriak kegirangan Oh iana. jawab bapak setuju Juga setia pada kawan-kawannya dan keyakinannya Dengan tidak mempedulikan akibatnya Tersohor karena keberanian dan kesaktiannya Karena adalah pejuang bagi negaranya Dan seorang patriot yang soleh Guru ketiga, Sarina Di samping ibu ada Sarina. Gadis pembantu kami yang membesarkanku Bagi kami pembantu rumah tangga bukanlah pelayan menurut pengertian orang barat Di kepulauan kami, kami hidup berdasarkan asas gotong royong Kerjasama, tolong menolong Gotong royong sudah mendarah daging dalam jiwa kami, bangsa Indonesia Sarinah adalah bagian dari rumah tangga kami Tidak kawin bagi kami, dia seorang anggota keluarga kami. Dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami, memakan apa yang kamu makan, akan tetapi ia tidak mendapat gaji sebesar pun. Dialah yang mengajarku untuk mengenal cinta kasih. Aku tidak menunggu pengertian jasmani bila aku menyembunyikan. Sarina mengajarku untuk mencintai rakyat, masa rakyat, rakyat jelata. Selagi ia memasak di kubur kecil dekat rumah, aku duduk di sampingnya dan kemudian ia berpidato. "Karno, yang terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi, kemudian engkau harus mencintai pula rakyat jelata. Engkau harus mencintai manusia umumnya. Sarinah adalah nama yang biasa. Akan tetapi, Sarinah yang ini bukanlah wanita yang biasa. Ia adalah satu kekuasaan yang paling besar dalam hidupku. Di masa muda, aku tidur dengan dia. Maksudku bukan sebagai suami istri. Kami berdua tidur-lipat tidur yang kecil Ketika aku sudah mulai besar, Sarina sudah tidak ada lagi. Insya Allah, penelusuran berdua sekarang akan bersama terlepas episode yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like.